Oh. Sebelumnya, singgawe gawe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini karena subscribe itu gratis. Gratis dan gratis hingga W. Sekarang saya ada di Pulau Sara Lagi santai di kantin Bernama Analan Smart Atau Mart? Analan Mart guys Analan Mart Di sini semua uh, kebutuhan Sembako juga ada di sini hmm, Tapi bukan gratis guys Di sembako Bagi yang uh, Perlu Minum guys Di sini juga ada kopi Kopi panas Sebentar lagi akan disuguhkan oleh manajer Pulau Sara Mbak Tessa Nanti dia akan Suguhkan saya Kopi Panas Asli Pulau Sara guys Tadi saya sudah keliling-keliling Ini tamu-tamu yang Yang sudah Asik di Santai di Pulau Sara guys Kita akan lihat dulu di sana Oh, santai ya, memang santai, guys. Nah, ini rumah kobong. Nah, ini tempat sampahnya, guys. Kita jalan ke sana lagi. Wah, ini butterfly-nya. Butterfly-nya cukup, guys. Nah, ini rumah kobong yang satunya lagi. Halo. Santai ya. Santai. Ya. Wow. Dari mana ini? Kalongan. Kalongan. Oh, Kalongan. Ini memang Kalongan ya. Ini semua dari Kalongan ya. ya hmm. orang Siapa orang di atas? Ada oh, tidak ada orang. Oh, ada orang. Oke, santai-santai aja. ya. Oke. Okay, nah, okay. nah, ini. Aduh. Mau kobong Wah, ordinnya batik guys nanti ntar nanti kita akan kesana, hah? Oh ini ini ini, ini tempat sampah ya, jadi kalau buang sampah kesini kan? Wah guys, kayak... oh, masuk, hah? oh masuk di tv telaut ya, jangan lupa subscribe ya. Oke. Okay. Oh, ini tempat sampah, banget. Oh iya, ya. tempat sampah ini, nih. ini tempat sampah mana? Sampah, sampah, sampah buang sampah di situ mana? Jadi, nah, jangan buatnya nah, ini, ini sampah-sampah ini. Oh, ya. nah. Jadi, ini salah satu contoh yang baik para pengunjung buang sampah pada tempatnya, guys. Nah, lihat nih, guys, tempatnya nah. tradisional, guys. Ya, iya, tempat dari, dari, dari rotan ianya, orang terlalu bilang, Bika. Bika oke, makasih ya, mantap." Ah, di sana guys ada pengunjung lagi lagi, ya? lagi ambil ambil foto selfie di sini ya. wah lihat ah. lagi oh, lagi foto foto oke okay, guys kita lanjut kita lalu. ke lalu. ke Ya, santai sekali ya. Wow lagi santai ya. Wow. dari mana ini? Dari Pulutan, pemuda Pulutan. pemuda Pulutan. Cuma bertiga, pemuda banyak. Hmm. Banyak sana. Oh, sana itu pemuda iya. eh, pemuda cuma pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda banyak pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda gereja pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda gereja, gereja... Ya, Baik tani pelutan guys. Mantap Baitani pelutan. Oh pas muka sana berarti Baitani pelutan ke sana Oh di ujungnya cuma ini tengah ya. ya. Ah ini namanya tempat tidur cuma sekarang uh, belum di apa guys? Belum dipersiapkan ya. Ini mungkin karena angin baru-baru guys sampai apa atapnya diperbaiki. Ayo guys, kita ya. jalan lagi. Ini Ada yang lagi foto-foto guys Ayo kita lihat Nih. Ada yang foto-foto guys Wow Ayo Foto terus jo, oh. wow. Ini adik-adik pengunjung Pulau Sara guys Yang lagi foto Wow guys Yeah <tutu> dari pemuda Baitani Germita Baitani bait tani, tani oh, pemuda gereja nih guys. Habis. Habis. Habis. ya betul je. Solenjo, Solenjo. Halo, adik. -adik. Halo. Sekarang pukul eh 5.30 guys. Pukul 5.30. Sarak sudah mulai sepi guys. Jadi para pengunjung sudah Bapak pulang oh, kayak okay. tadi berapa dua, karena okay, lagi. Aku lagi. pengunjung yang datang itu di grup fan, fan, fan. pulang fan, fan. oke okay. grup sudah oh, beres -beres, bilang banyak cottage cottage sudah <laughs> uh, penuh dan saat ini pengunjung yang menginap guys itu sudah boleh datang karena uh, mungkin mereka akan menikmati malam hari di uh, pulau sarak tadi para pengunjung-pengunjung yang uh, sudah pulang ya guys Kita akan coba ke Depan guys Ini Tulisan-tulisan Ini guys Cita Oh life jacket Guys jadi uh, Life jacket ini juga uh, Disewakan ya guys disewakan untuk oh, uh, apa, dikacang, apa dikacang. namanya uh, wahana bananas boat banana bootnya banana Jadi satu mungko satu apa satu oh, life jacket oh, ini Rp20.000. Oh, kita kita. Oke okay, guys. Ini nih Wow guys Ya memang Sudah sepi ya guys Itu kantin yang Sementara dibuat guys Dirancang dari uh, apa namanya botol-botol bekas ban-ban bekas guys ini. wahana guys eh, kita lihat sudah mulai sepi ya sebenarnya ada jalan lingkar ya ini uh, bentuk fisiknya seperti ini jalan jalan lingkar kita boleh menggunakan atau menyewa uh, electric bike ya kita boleh menyewa electric bike untuk keliling pulau Usara uh, ini sampah-sampah yang merupakan uh, spot education buat masyarakat untuk menghargai lingkungan dengan uh, peduli sampah nice. ini, cottage cottage guys ini guys ini gimana oh apa namanya pantai yang begitu indah wah lihatnya ini ayam-ayam jago guys ini ini cottage mata oh namanya sudah ada guys kita coba lihat nama-nama cottage -nama ini cottage Nusa nangin. Nusa nangin. Ini. Cottage. Ini cottage matane guys. Ini lagi beres beres guys. Ini cottage. Ini cottage. Malemburen, Malemburen. Baru yang ini, guys. Nikotits. Gini bare Nah, guys. Uh, suasana sarak yang kita lihat sekarang ya, guys. Begitu bersih. Ini semua. Wahana-wahana ini, guys, itu ada kasur apung, ada bicycle matik, ya, guys. Uh, itu ada ban-ban, ya, guys. Jadi sumber listriknya dari sini. Di sana juga ada kantin, guys. Halo, kantin, guys. Ini kantin yang menyediakan segala kebutuhan pokok ya, ada ada kopi, ya mbak halo mbak halo. ini dengan mbak Nina dan mbak Tessa, halo. halo yang bertanggung jawab di kantin apa namanya ya, kantin Analan Mart, eh, Analan Mart <laughs> Analan Mart kan. <laughs> oke okay, guys, kita akan uh, menyelesaikan perjalanan kita di Pulau Sara ini kita lihat guys Ini tulisan-tulisan apa yang ini Ini guys Sesuatu yang kau anggap Sampah bisa jadi Berlian bagi orang lain Jadi guys Sesuatu yang anda anggap sampah Itu sebenarnya Bisa jadi berlian bagi orang lain Jadi taulah menghargai ha, Sampah jika sampai itu sebenarnya bisa menjadi berlian bagi orang lain. Nah, ini ada ngana Pe Caparuni jang bawa di sini. <laughs> Lagi ngana Pe Caparuni jang bawa di sini. Nah, karena di Sara adalah Pulau Cantik ya. Nah, guys. Oh, lihat sana guys. Hmm. Pulau Sara ya. Aduh, nah, jatuh itu. Itu nanti diperbaiki oleh pengelola. Oke okay guys, saya akan duduk di salah satu nah ini guys. Uh, memang kesadaran yang uh, perlu terus dibina guys. Hmm guys, kayak sampai ini guys, sampai ini. Sebenarnya sudah ada. Sudah ada tempat sampahnya di sana, guys. Tapi memang uh, terkadang uh, para pengunjung lalai, tapi tidak apalah karena memang uh, kita masih terus perlu belajar untuk bagaimana peduli terhadap sampah. Nah, guys, nah. ini guys, sampah-sampahnya ini kita masih perlu belajar untuk peduli. ini adalah salah satu tempat ya namanya dego-dego guys jadi tadi kapal motor Gregorius kapal motor Gregorius itu dari Lirung dia uh, ke Manado dia melewati uh, Pulau Sarak guys jadi pas diambil videonya dari Pulau Sarak tadi KM Gurius, lewat guys, mantap guys. Suasana memang uh, sore ini ya, besok hari Minggu sebenarnya. Tadi ada sekitar um, lima grup ya, lima grup uh, pengunjung dari lima desa tadi. Ya memang uh, untuk sekarang Pulau Sare dikunjungi dengan bergrup uh, ya, guys, karena Perorangan juga ada sih, tapi e, lebih menonjol ketika yang berkunjung itu adalah grup-grup karena mereka datang dengan perahu-perahu sendiri ya. bukan Kalau memang ada juga e, perorangan yang datang di sini dengan perahu-perahu speedboat ya. E, karena memang perahu-perahu speedboat e, dari Melong dan dari Lirung ada juga yang datang perorangan ya guys. Tapi e, mungkin ya lebih hemat, lebih murah ketika kita datang e, grup atau kelompok ada dari gereja ada dari sekolah guys ya dari pemerintahan ya dari pengusaha dan uh, komunitas dan masih banyak lagi grup-grup yang datang berkelompok ke tadi ada lima ada lima grup atau lima kelompok ya yang datang dari Kabaruan dari Jema'u dari Melungwane dari Pulutan dan dari Pampalu ya tadi ke sini oke okay, guys saya lagi menunggu Speed Boat untuk kembali ke nih Untuk Pulau Sarak malam hari nanti kita akan cari waktu Kita akan menginap untuk melihat keadaan Pulau Sarak di waktu malam hari Memang Pulau Sarak ini sudah ada listriknya guys ya, Karena memang pengelola menyediakan atau merancang Uh, Polosara ini dengan Lampu-lampu Oke okay guys Sampai ketemu di video lain Bye